Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita ke unggahan dan ke kabar pertama para sahabat Ya ada kabar viral banget nih Buat kita semua para fans ya Yang dimana tentunya ada sebuah postingan foto anak kecil yang dimiripkan kepada Leslie Kejara dan Rizky Bilar Para sahabat ya kita lihat aja Ini ada unggahan spesial tentunya Abang Bilar bersama Abil para sahabat ya Yang mana tentunya di sini dibilang mirip banget sama Lesti dan Bilar nih Ini adalah kombinasi Leslar Apalagi yang tentunya disebut oleh Adi Sky ketika live Instagramnya persahabat ya Tentunya mirip banget sama Dedek dan Abang Bilar katanya persahabat ya Banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans Ya ini dari akun it's me underscore sila yang berkomentar Matanya mirip Dede, anak Leslar kayak gini cakep bener ya, Gak sabar punya kembaran online, eh katanya ya, memang bener banget persahabat ya diperhatikan, tentunya memang anak kecil ini mirip banget sama Dede Lesti dan Abang Bilar kita lihat aja matanya, tentunya mirip banget sama Dede LSD dan warna kulitnya tentunya sama dengan Abang Bilar, aduh kombinasi Leslar nih persahabat ya, makin gak sabar tentunya menantikan Leslar Junior nih, mudah-mudahan saja secepatnya. Kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, para sahabat kita tentunya dibuat bahagia dan bangga semalam ketika di acara konser Lida Para sahabat, ya, Lesti dan Rizky, bilang ketika tampil bareng tentunya memberikan kebahagiaan untuk semua para fans. Kita lihat aja di sini ada momen spesial ketika awal, tentunya opening. Di acara lidah semalam, ya Lesti dan Rizky Bilar langsung memberikan kebahagiaan buat kita semua para Yang mana ketika Lesti Gejora disuruh tentunya untuk kontrol Rizky Bilar tak tega lihatnya, tentunya menggantikan posisi dedek Lesti, persahabat. ya aduh, so dan perhatian banget Dari abang Rizky Bilar, yang menunjukkan kasih sayang yang tulus dari Abang Bilar kepada Dede Lesti nih, Persahabat ya, yang masih netting Tentunya cukup diam aja Persahabat yang menyaksikan kromatisan dari Lesti dan Rizky Bilar Apalagi tentunya ketika Selesai kontrol Abang Bilar langsung dihulus nih Bahunya oleh Dede Lesti Jangan capek-capek sayang Tentunya Kata Dede Lesti Tinggal menghitung hari Aduh persahabat yang makin Penasaran dan gak sabar nih Menunggu kejutan acara pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar Doa yang baik-baik kita aminkan Pak Sahabat ya Tentunya kita dukung, kita support terus buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk selanjutnya Pak kita lihat juga ini ada unggah spesial banget Ketika di acara konser Lida ini tentunya membuat kita semakin bangga sama Abang Bilar Pak Sahabat ya Bentuk perhatian kepada Lesti Kejora tentunya memang luar biasa banget sampai di situ Mengusap air matanya dedek Lesti Kejora ini sungguh mengharu kamar sahabatnya. Membuat kita semakin bangga dan yakin bahwa hubungan Lesti dan Bila sebut lagi akan menuju tentunya ke jenjang pernikahan. Mudah-mudahan ya kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Amin. Ya robbal Alamin. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat ini ada momen spesial persahabat ya, yang mana tentunya di sini ada perayaan ulang tahun ayah kejora semalam nih surprise langsung dari keluarga Dedek Les para persahabat aduh, so sweet banget ya kita doakan ayah kejora. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan tentunya barokah dan rezeki yang banyak. Amin. Ya rabbal alamin. Ini ada surprise dari Dedek Lesti yang keluarga besar tuh. Ini ada Dedek Lesti yang sedang duduk di sofa. Aduh, cute banget bersahabatnya Semakin bahagia melihat keluarga Leslar yang tentunya semakin harmonis persobat yang mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan. Untuk keluarga Dedek Lesti tentunya dan berikutnya para sahabat ya banyak sekali ucapan yang tentunya untuk ayah kejora yang sedang berulang tahun nih kita lihat aja dari akun Instagram Bang Dery Saputra Regar sahabat ya di sini mengucapkan buat ayah kejora happy birthday ayah and ayah kejora sehat terus bahagia selalu murah rezeki all the best and happy ya wow para sahabat ya ucapan selamat dari Bang Dery untuk ayah kejorah apa sahabat ya mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan terus nih amin ya robbal alamin Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ini tentunya ketika momen di backstage Indonesia ya Terlihat sangat tampan dan ganteng banget nih ini diunggah oleh Bang Deri juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan semangat ya Rizky Bilar. Wow, tentunya pember yang semangat dari Bang Dari luar biasa banget nih, yang selalu mensupport, yang selalu menjaga idola kesayangan kita, para sahabat ya. Di matchnya luar biasa banget dalam postingan foto, foto ini, para sahabatnya kita lihat aura calon pengantin memang luar biasa terpancar dari raut wajahnya Bang Rizky Bilar. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus dan kebahagiaan buat itulah kesayangan kita Berikutnya para sahabat kita lihat juga ini ada unggahan spesial semalam ya Dede Alasti lagi videoin ayah Kejora yang berulang tahun Ini kejutan semalam para sahabat ya Kita tentunya sebagai fans Leslar Sejati ucapkan selamat ya Buat ayah Kejora tentunya ayah dari Dede Alasti yang sedang berulang tahun Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan tentunya Berikutnya ini ada momen spesial juga ketika di acara lidah semalam sahabat ya ketika dedek Lesti meneteskan air mata Yang mana tentunya Rizky Billa selalu menjadi penenang dedek Lesti Bersahabat ya, Sarfok tentunya fokus sama tangan abang Bilar Yang selalu menenangkan dedek Lesti ketika dedek Lesti sedihnya terlihat tentunya ada tanda panah tuh ya menuju ke tangannya Abang Bilar nih. Bersahabat, ya, perhatikan baik-baik. Ini menunjukkan keseriusan, menunjukkan kasih sayang yang tulus dari Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga, tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang sangat positif, bersahabat ya. Ya, ini dari akun Instagram Aziza Zahra mengatakan. Tanpa harus dengan hal besar yang diperbuat Dia selalu menjadi penenang Tuh persahabatnya respon yang sangat positif dari fans Yang selalu mendukung buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai hari H nanti Dan mudah-mudahan juga Hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia dari Lesti Bilar persahabatnya. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya Mungkin ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.